Di sebelah aku sekarang ada Land Rover Defender 90 versi short chassis-nya Nah versi long chassis-nya namanya Defender 110 dan dia 5 pintu Kalau yang ini cuma 2 pintu guys Nah dari depan kita bisa lihat ini kokoh karena ngotak jadi gagah banget Sporty, cocok buat kalian yang suka off-road Dan ini di depan ada tulisan 90 sesuai dengan namanya Dan ini tuh buat hiasan guys ternyata Karena yang di Defender lama tuh sebenarnya uh, fungsional bisa diinjak untuk ke atas Tapi yang kali ini plastik dan cuma buat apa jangan aja Kita ke samping guys Nah dari samping kita bisa lihat velgnya 22 inci Dan ground clearance-nya kayaknya cukup tinggi guys Dan ini udah dilengkapi oleh snorkel Jadi cocok buat off-road Masuk-masuk air pun aman Gak perlu takut Dan ini yang sangat-sangat unik tentang mobil ini Ada tangganya guys Dan tangga ini bisa caranya dipakai kunci Dibuka Nah, bisa ditarik, diturunin seperti ini Dan bobotnya bisa 150 kg Di bagian belakangnya, ini masih ciri khas banget Karena tempat penyimpanan bannya masih di luar seperti ini Dan kita bisa buka, kali ini dia udah pakai tombolnya lumayan luas Dan ini nih, bisa ada air suspensionnya, bisa naik Tuh, bisa turun Buat menyimpan barang lebih gampang Dan lampunya masih kotak-kotak ya guys Oke, lanjut ke samping sini. Kalau tadi di samping sana ada tangga, di sini ada extra storage yang bisa dibuka dan ada netnya, bisa menampung 17 kg mau lihat interior dari Defender 90 ini kalau menurut aku keren banget karena buat mobil sport yang sporty banget, dari steering wheelnya udah keren banget, dual tone, hitam dan putih minimalis dan simple, elegan banget, dan sini nih nah tengahnya ada banyak banget storage-nya, atas kita bisa simpan lalu kita bisa buka juga untuk cup holder, dan di sini luas banget guys, bisa buat charger dan ada coolernya juga, selain itu di depan sini pun masih bisa store banyak banget, dan ada chargernya juga keren banget, nah, untuk panel-panel depan ini, kontrol unitnya sangat simple dan clean. Ada layar juga di sini besar, dan ini bisa mengatur AC dan bisa diganti nih untuk memilih. Nih, banyak nih mode-mode stand dan lain sebagainya untuk off-road.